Bapak-Bapak mohon izin kita penyemprotan disinfektan lingkungan RT5 RW1 menindaklanjuti dari perintah pemerintahan desa Kulon dikarenakan dalam kondisi sekarang COVID masih merebak lingkungan RT5 RW1 melakukan penyemprotan mandiri sampai titik-titik di depan rumah warga secara keseluruhan sampai ke pinggir-pinggir dan jalan raya Ya, terima kasih kepada Bapak Ratno yang telah peduli Untuk menyemprot di Musola Darunajah Adanya tadi pagi eh, Digunakan untuk menyelati jenazahnya Almarhum Firillah Bapak Syarianto RT05 RW1 yang mudah-mudahan atas ceri payah bapak yang telah menyemprot di masalah Najah ya, mendapatkan suatu amalan yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu Taala, Amin Allah, Amin. Terima kasih.